begini sedikit saya I review sedikit uh, jadi daily compound exercise adalah kenapa disebut daily karena kita gerakannya ini akan melakukan sehari-hari sebenarnya lalu compound ini artinya gerakan yang uh, bukan hanya satu otot saja jadi contohnya kalau kita melakukan angkat anggaplah ini remote ini barbell ya eh dumbbell kalau kita angkat gini aja kan cuman otot sini saja yang bergerak Berarti cuma satu, berarti bukan gerakan gempa, tapi gerakan isolasi, isolation, isolasi mandiri. Nah, geraknya juga mandiri, cuma satu aja. Tapi kalau kita melakukan gerakan yang misalnya nih, kalau berasal sehari hari ya, kita membantu orang mendorong mobil. Nah, kita membantu orang mendorong mobil. Gerakan ini enggak cuma hanya satu otot yang mendorong saja, tapi juga seluruh badan. Mungkin kaki juga ikut mendorong nah gerakan itu namanya compound karena melibatkan banyak otot. Kenapa disebut exercise juga Dji? Exercise ini saya sebut karena kita perlu melakukan setiap hari semakin lama semakin baik. Jadi kalau orang sini bilang tuh bisa tuh karena kulino. Nah jadi kita semakin lama melakukan dengan baik kita semakin terbiasa. Jadi kalau kita melakukan kegiatan mendorong ataupun kita mengangkat anak kecil, mengangkat cucu, mengangkat anak. Kita bisa melakukan dengan gerakan yang benar, yang tidak meresikokan kita salah pukrat, kita tidak sampai boyoan istilahnya, dan lain-lain. Jadi itulah yang disebut dengan gerakan daily compound exercise. Baik, Sedikit review. Jadi yang pertama kita akan mulai dengan stretching dan olah nafas dulu. Jadi yang utama sangat penting, seperti yang sudah pernah diajaran Pak Jarod, jadi kita perlu selalu olah nafas. Olah nafas ini apa ya selain baik untuk kondisi badan, untuk kondisi pH darah, pH urin dan sebagainya, tapi juga ada kondisi yang baik untuk memulai pelatihan kita. Karena dengan olah nafas yang benar, jadi nanti perutnya itu bisa kita juga latih sesuatu yang core dari dalam. Nah, latihan kita selalu harus dimulai dengan stretching. Stretching ini pada dasarnya awal yang paling baik stretching yang paling core, paling inti adalah olah nafas Saya peragakan sedikit. Jadi ini nggak perlu dipraktekkan ya, prakteknya ngasih nanti. Ini cuman uh, memeragakan aja. Jadi kalau kita melakukan yang pertama stretching perut itu kan dengan begini, perutnya bisa kembung. lalu diafragma juga ada. Nah itu stretching yang pertama. Lalu, setelah itu, setelah olah nafas sekaligus stretching yang pertama, kita bisa memulai dengan gerakan-gerakan yang lebih luar. Jadi, dari dalam, dari core, kita semakin lama semakin luar. Saya perhatikan, ya. Oke, gerakan yang pertama. Uh, ini juga sebenarnya nggak perlu untuk dilakukan, karena Anda, saya rasa, sudah banyak sekali melihat sesinya, Pak Jarod, yang lain yang tentang body stretching. Itu lebih lengkap. Ini cuman yang saya peragakan, itu cuman kalau kita perlu stretching cepat-cepatan. Nah, tapi yang lebih baik adalah nggak cepat-cepatan, karena kalau cepat-cepatan itu ya sebenarnya nggak terlalu maksimal. Tapi paling nggak apa yang emergency kita harus lakukan, ya. Lakukan pertama dari perut yaitu olah nafas, lalu yang kedua, yang lebih luar dari perut adalah kita bisa stretch tulang belakang. Gimana caranya? Kita bisa lakukan kalau untuk orang yang eh, sudah lama, nggak latihan, bisa lakukan dengan cara ini. Nah, Kita bisa stretch depan, jadi bagian badan depan. Huh. Lalu kita juga bisa stretch bagian badan belakang. Ketika tidak terlalu pose ekstrim, tarik nafas. pose ekstrimnya buang nafas. Huh. Nah, kalau anda yang bisa sudah sering latihan yoga misalnya, bisa lakukan gerakan yang lebih enak nanti atau anda sudah terbiasa dengan ini seperti ini, anda bisa lakukan gerakan yang seperti ini. Huh, nggak harus sampai ke ini ya, tapi sampai gini aja nggak apa. -apa. Lalu juga nah ini yang penting adalah kakinya bisa lurus. Jadi jangan lekuk, tapi gini percuma sih. Lebih baik kakinya lurus tapi nggak sampai. Tapi kalau bisa ya lama-lama anda bisa pegang. Di latihannya Pak Jarot ada juga ya caranya gimana nanti anda bisa pantang sampai. Nah, lalu diluruskan kakinya. Nah seperti ini. Lagi-lagi ini enggak perlu diperagakan, nanti bisa dilihat juga di YouTube di rekamannya. Tapi kalau Anda mau coba memperagakan juga enggak masalah. Lalu seperti biasa kiri kanan putar jangan cepat-cepat gini ya. Hop, putar Nah, setelah dari badan sini yang lebih luar adalah leher, tangan, kaki. Konsepnya adalah kalau semakin badan di luar, sambungan badan harus dilumasi dulu baru di-stretch. Pelumasannya gimana? Gini. Jangan cepat-cepat, pelan-pelan aja. Kepala diputar. Kalau sudah kepala diputar dan kembalikan arah ke arah sebaliknya, lalu kita lakukan gerakan tiga dimensi. Ya. Satu, dua tiga empat lima enam seperti itu setelah leher sampai Anda enak ya misalnya ada perlu ulang-ulang lagi tapi ini untuk mempercepat masuk ke bagian utamanya jadi saya cuman peragakan review singkat aja tangan Anda lumasi enggak harus lumasi itu seperti gaya Kayak apa kupu-kupu kalau berenang ya, anda jalur masih cuma hanya dengan diturunkan sedikit, diputar, nah, diputar ke belakang. Kalau sudah seperti waktu kita pemanasan, waktu kita masih kecil dulu, kalau kita sekolah kan selalu ada nih pemanasan yang seperti ini. Ketika posenya ekstrim lagi-lagi ya, kan pegang, buang, wow. pegang, buang nafas ini juga pegang buang nafas jangan sampai kluk. tapi yang penting Anda bisa terasa stretch-nya ya sakit. Lalu juga bisa belakang, Nggak harus tinggi-tinggi yang penting stretch. Lalu kaki, sama juga kaki ini karena yang paling penting justru ya kita harus stretch dan harus dilumasi juga supaya saat kita latihan utamanya DJ yang utama jangan sampai kita malah cedera karena tujuan kita ini adalah membuat kita tidak mudah cedera dengan latihan DJ daily compound exercise jadi yang dilumasi adalah paha ngelumasinya gimana diputar aja keputar ke dalam lalu gini ya diputar ke dalam diputar keluar sudah nah Anda nggak perlu muter itu seperti kalau kita zaman dulu mungkin ada yang pernah ikut ekstrakurikuler taekwondo, wah muternya tuh gini, nggak harus ya, jadi uh, sedikit muter aja yang penting terlumasi, setelah itu Anda lakukan stretch yang seperti ini, pegangan ya kalau nggak bisa, lalu ketika geraknya ditarik, buang nafas, belakang juga, sini juga, Oke, kaki satunya jangan lupa tarik sini, sini juga. Nah. setelah itu sambil diperagakan boleh yang nututi waktunya, tapi yang mungkin geraknya belum bisa terlalu mobile nanti bisa diulang lagi videonya. Maaf, saya kebetulan. Nah, lalu tadi dari dalam, semakin lama kita semakin keluar, ke leher, ke lengan, dan kaki, sekarang pergelangan-pergelangannya dan wajahnya. Wajah ini gimana? Anda bisa lakukan gerakan wajah itu sebenarnya untuk stretching raham. Jadi kalau senyum Anda ada yang misalnya agak tidak terlalu sama, kiri kan, kanan Anda bisa lakukan gerakan-gerakan. Tapi kalau senyumnya dirasa sudah... Ya, uh, gampang. Cuma, kalau kita lihat Pak Jarot sudah kiri kanan kurang lebih sama. Ya, mungkin gak di-skip, ini ya. Kita bisa lakukan latihan. Kita contohnya, ya. Ini ada di YouTube banyak sekali. Lalu, di kalau enggak kan kita mulusnya jadi korban. Ah, nah, kita atau... kira-kira gitu, ya. Dan juga senyum yang seperti ini bagian mulut di bawah dimasukkan hmm. senyum selebar-lebarnya lalu oh. tarik turun pelan-pelan oke dan kalau sudah jangan lupa diunyah pipinya. ini ya paling nggak senyum anda bisa lebih lurus simetris miring-miring dan itu sebaiknya karena kita semakin berumur nanti akan semakin miring biasanya karena muscular imbalance termasuk di wajah juga. Jadi sangat baik kalau kita bisa lakukan juga. Lalu body shaping selanjutnya adalah pergelangan tangan. Pergelangan tangan sama intinya dilumasi dulu, dilumasi. Lalu gini, gini, dan gini. Tangan satunya juga, kaki pun juga sama. Eh, sorry satu lagi jari. Jadi jari itu ada jari yang arahnya sama ini, ini jari arahnya beda. Jadi stretchingnya seperti ini, bawah, atas, bawah, atas. Lalu jari yang ini dibuka seperti angka empat, tapi yang lurus, bukan, bukan buka gini tapi ini. Jadi, satunya juga sama ya. Nah, kaki pun juga sebenarnya sama. Maaf Saya peragakan, saya lihatkan kaki saya nah, bisa diputar, diputar dalam, diputar keluar, diputar ke dalam. Lalu, atas, bawah, kiri, kanan, jari, sebelah juga sama putar luar, putar dalam, atas, bawah, kiri, kanan, lalu tutup jari. Nah, kalau anda mau mempersingkat waktu, bisa juga latihannya seperti ini. Nah, nih, anda bisa lakukan gerakan memutarnya tuh ini. Jadi sama-sama. Lalu ketika gini tarik kiri kanan kiri kanan lu jari-jari nah kira-kira seperti itu latihan stretching emergensinya. tapi kalau bisa sangat lebih baik sangat disarankan stretching seperti yang ada di sesinya, Pak Jarot yang lainnya ya secara yang mana tapi yang lebih lengkap lebih baik Oke, okay. sedikit review lagi. Ada dua macam gerakan dasar manusia, yaitu gerakan mendorong dan menarik. Gerakan mendorong adalah gerakan yang menjauhkan, berusaha menjauhkan suatu objek dari sumber tenaganya. Kalau gerakan menarik mendekatkan. Contohnya gini nih, mendorong, mendorong pintu atau mendorong lemari. Tenaganya di sini. Nah, di sisi satunya kan harus ada yang bantu menarik. Ini, nah, menarik itu mendekatkan pada pada sumber tenaganya, yaitu diri kita. Sama ini juga bisa gini. Saya otot yang dipakai dalam gerakan-gerakan ini ada tiga ada plus satu. Jadi, otot yang utama yang Anda tahu pasti tangan, ya, tangan pasti gunanya. Kalau kita menarik, nah, otot yang berkontraksi adalah otot ini otot yang semakin pendek adalah otot bicepnya. Jadi kalau ada narik, nah jadi mentol. Maaf ya, bukan sombong, tapi ini uh, jadi contohnya kalau gini kan bar. Lalu kalau anda gini kan kan jadi kayak orang binaraga kan sering pamer ininya nih. <laughs> nah jadi anda menarik juga seperti ini. Jadi kesimpulannya tangan adalah ini adalah otot dorong tarik. Ini adalah otot dorong. Tarik kalau dorong nah ini yang semakin pendek yang semakin jadi otot yang sebelumnya itu panjang segini ketika gini jadi cuman segini aja jadi otomatis kalau anda sudah gini nih ini lebih sulit goyang tapi kalau anda gini pasti biasanya lebih goyang kecuali kalau ini anda putar gimana sudutnya sehingga akhirnya jadi goyang sekali ya juga tapi intinya ketika otot ini semakin pendek itu semakin menurunkan tenaga atau berkontraksi gerakan itu yang buku. Ingat ketika menurunkan tenaga kita perlu bernafas. Huh. Tapi kalau geraknya menarik ya waktu narik itu kita nafas. Huh. Beda sama konsep olah nafasnya ya. Kalau olah nafas kan kita ketika geraknya membuka. Huh. Nah. Kalau kita gerakan BCE ini gerakan yang membutuhkan tenaga yang lebih ekstra, artinya ketika gerakan pose ekstrimnya kita, kita buang nafas. Ketika pose nggak ekstrim, kita boleh tarik, boleh tahan nafas. Ya. Uh, contohnya gini, ketika kita nggak ekstrim, kita bisa tarik nafas gini, waktu tangan kita belum ngangkat, ini dampil yang berat sekali. Tahan nafas, atau gini, kita buang nafas. Huh. Nah, kalau Anda sudah lebih kuat bisa gini. Tapi kalau Anda belum terlalu kuat, nggak masalah. Yang penting ketika gini Anda buang nafas. Walaupun tapi intinya walaupun salah sebenarnya nggak apa-apa. Cuman Anda bisa memaksimalkan tenaga Anda ketika Anda melakukan pose ekstrimnya. Jadi kalau menarik kan pose ekstrimnya adalah seperti ini. Ini kalau nafas ketika gini. Gitu. Oke, dari semua gerakan itu, sekarang kita akan uh, mulai dengan gerakan tarik. Gerakan tarik ini akan ada tiga macam: gerakan tarik. Kalau untuk gerakan mendorong, kita sudah bisa lihat di rekaman yang minggu lalu. Gerakan tarik saya akan peragakan goal dari gerakan tarik ini. Jadi, kalau nanti kita sudah sangat uh, atau cukup kuat, kita cukup mandiri. Maksudnya, mandiri dan arti badannya, kita bisa. Mengangkat badannya kita sendiri, jadi mandirinya bukan mandiri secara kedewasaan, secara ya, tapi secara kekuatan fisik yang cukup untuk menopang diri sendiri. Itulah istilahnya. Ini goal-nya adalah gerakan-gerakan yang seperti ini. Habis ini saya peragakan. Oke, jadi gerakan yang pertama adalah gerakan deadlift gerakan teatrik ini gerakan untuk mengambil. Jadi golnya adalah kalau Anda nggak pakai beban apa-apa ya, Anda nanti bisa melakukan gerakan yang seperti ini Bapak Ibu dan saudara-saudara. Contohnya nih. Gini, kalau Anda bisa gini. Ini nggak perlu diperagakan dulu karena ini gerakannya masih ekstrim semua ya. Jadi nanti ketika gerakannya lebih ringan kita bisa praktek bersama-sama. Fungsinya apa, gerakan ini minggu lalu? Ada yang tanya, kalau ngambil barang kan mestinya memang jangan gini ya? nah, kenapa gini? Jangan perhatikan punggung saya ya. Kalau saya, apalagi kita ngambilnya di punggung Nah, kalau kita sudah cukup berumur, lama-lama bisa sakit. Ini punggungnya jadi yang semakin, yang sebaiknya benar. Kalau punya anak yang masih muda mengambil barang dibiasakan, barangnya jangan jauh-jauh dari sumber tumpuan. kaki kita nih, barangnya akan jauh Harusnya kita lebih dekat, jadi kita ngambilnya seperti ini. Hup. Lalu tegak, nah. jadi setara dengan ini. Ada juga gerakan itu, tapi kan gerakan mendorong nih ya. Kalau gerakan menarik, karena kita ada yang misalnya bilang. Lutut saya untuk gerakan mendorong ini jadi sakit. Biasanya para wanita karena seumur hidup biasanya sudah sangat bekerja keras, jadi dan kadang-kadang melupakan perawatan kesehatannya. Biasanya yang sadar itu adalah perawatan keluarga. Nah ini hebatnya para wanita ya. Jadi keluarganya diurus, kecantikannya diurus, jadi membantu suaminya untuk tetap bisa setia dengan dia, sehingga suaminya tidak sampai terjatuh dalam dosa kan gitu. Tapi kadang-kadang kasihan setelah mengabdi pada keluarganya, dia lupa dengan kesehatannya. Akhirnya nggak bisa ngambil dengan seperti ini. Lalu ketika punya cucu mau mengambil, gimana cara mengambil cucunya dari bawah ini? Ada cara lain, jangan khawatir. Minggu lalu kita ngomong, kita bisa pakai teknologi voice command. Nah, ya? Voice command tuh bilang ya. Mbak, tolong ambilkan atau panggil suaminya sayang tolong ambilkan nah itu jadi memerintah dengan suara tapi bisa juga kita melakukan gerakan yang deadlift yaitu menarik sekaligus mendorongnya lebih sedikit kita peragakan sedikit oh maaf bapak ibu nggak belum meragakan ini Lebih baik bapak ibu melihat supaya tahu ya deadlift itu seperti apa kalau kita biasanya ngambil kejauhan kalau squat ngambilnya dengan lebih dekat gini, deadlift itu gerakannya nggak sejauh ini ya, lebih mendekat, tapi badan kita masih bisa membantu ngambil. Prinsipnya sama ngambil dengan badan, tapi lututnya ditekuk sedikit ke belakang gini nih, hub. Jadi ambilan kita tuh nggak sejauh kalau gini. Nah, ya. Kalau bisa, intinya sih Anda melakukan gerakannya, dengkul, esori, eh, maaf, lutut tidak lebih jauh dari ujung kaki ini ketika ditekuk. Sisanya Anda mengambil dengan badan, tapi Anda selurus. Ya, jangan gini ya, sama aja, lurus ini enggak jauh, ambil. Kalau Anda ketika berdiri, dua engsel ini diluruskan, Buang nafas ya, jangan lupa. nah itu gerakan deadlift ngambil kalau anda sudah bisa lebih kuat nanti anda bisa pakai semacam nih ya jadi ada biasanya di e-satware atau dimanapun anda bisa cari banyak sekali beban seperti ini yang mungkin satu kilo 2 kilo yang kecil-kecil yang warna-warni itu bisa dipakai sudah jadi anda bisa lakukan gerakannya kira-kira seperti ini. Nah, itu kul dari gerakan deadlift ya. Nah, itu adalah gerakan tarik badan bawah. Nah, ada dua gerakan lagi yang dasar yaitu gerakan tarik badan atas secara vertikal dan gerakan tarik badan atas secara horizontal. Vertikal itu berarti misalnya tarik yakin ini. kalau horizontal berarti gini. Saya kasih contoh, peragaan gerakannya seperti ini. Kalau kita sudah cukup kuat, kita bisa tarik gerakan ini, eh, harusnya lebih tinggi. ya. Atau Anda bisa ketekuk kaki Anda seperti ini. Bisa tarik. buang nafas, eh, buang nafas lagi. Nah. Kalau lebih kuat bisa lebih banyak lagi nanti intinya. Gerakan tarik yang horizontal itu pagi ini juga bisa. Contohnya nggak usah langsung dipergunakan dulu, nanti saya kasih yang lebih ringan horizontal nah itu adalah contoh gerakan horizontalnya tarik horizontal jadi tiga gerakan ini yang akan kita lakukan hari ini tapi kita lakukan dengan versi yang lebih ringan jauh itu Bapak Ibu konsepnya adalah Tiga hal yang Anda harus pegang: nafas, kontrol, dan progresif intensitas Anda. Jadi, nafasnya Anda harus huh, huh, seperti itu. Uh, ininya Anda harus ada nafasnya, dan jangan tahan nafas terus. Nanti bisa menyebabkan hernia gitu. seperti ada sepupu saya kena hernia karena dia tahan nafas ketika dorong. Akhirnya, uh, ngeden, ngeden itu apa ya mengejan istilahnya jadi kayak menekan di perut hernia lah bisa-bisaan. Jadi kita perlu nafas. Kontrol itu gerakannya betul. Contohnya gini. Gerakan narik jangan cuma bunyi. Bung. Tapi gerakan narik itu dirasakan turunnya dirasakan juga. Cepat pun nggak masalah tapi dirasakan. Dikunci tangannya di sini, jangan gini. Kalau gini, ini ada momentumnya nggak, nggak terlatih lagi. seperti itu. Lalu, progresif intensitas artinya semakin lama intensitasnya semakin ada progres ke arah kuat, jadi semakin lama semakin berat. Contohnya, kalau Anda melakukan gerakan apa ya, uh, mengangkat pertama satu remote lalu remote plus speaker misalnya. Jadi semakin lama semakin berat. Kayak gitu. Baik. Sekarang kita mulai dengan workshop uh, latihannya. Kita mulai dengan gerakan yang pertama yaitu latihan do tarik badan bagian bawah. Tapi goal-nya nggak harus Anda sampai di bawah. Harus ini, Ya. Kita mulai gerakan deadlift untuk pemula latihannya seperti ini kaki sejajar bahu lalu tangannya taruh di sini aja jadi bebannya cuma badan badan sendiri dan tangan ya seperti ini lalu anda bisa lakukan saya lihat kan dari pinggir ya dengkul ditekuk lutut ditekuk tidak melebihi ujung jari kaki ya lalu badan ditekuk seanda yang bisa tapi lurus jangan gitu lurus Buang nafas. Okay. kalau yang Anda yang mulai bisa lebih kuat bebannya enggak udah bebannya enggak usah pakai beban yang aneh-aneh ya pakai tangan aja dulu tangannya dijauhkan, dari sini, di sini. Jadi ini semakin berat. Anda yang semakin bisa lebih jauh lagi, gini misalnya. Kalau yang sudah bisa lebih jauh lagi, turun badannya lebih bawah, Selama badan Anda masih bisa lurus, ya. Jadi, Anda gini turun semakin sampai Anda bisa lurusnya seberapa. Oh. Kalau Anda di bawah sini, Anda sudah harus buku gini. Jangan, lebih baik ada segini aja. Terakhir, untuk ini. Oke, okay. nanti semakin lama bisa semakin berat tangannya semakin jauh atau bebannya semakin uh, semakin besar. Nah, tapi intinya kalau hari ini anda bisa satu repetisi, besok anda bisa dua coba. Tapi kalau nggak bisa nggak apa-apa, tetap satu repetisi aja. Lalu besok lusanya baru dua repetisi. Nanti kalau anda sudah sampai dengan 10 repetisi. Anda bisa mulai dengan gerakan yang lebih berat, tapi dua repetisi saja misalnya Dua gitu. repetisi yang dengan gerakan lebih berat, kalau Anda sudah lihat sepuluh lagi, Anda mulai lagi dengan lebih awal, dengan satu dua repetisi lagi, tapi geraknya lebih berat lagi, misalnya tangannya lebih jauh. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu dan Saudara Saudari sekalian. Itu gerakan menarik dengan badan bagian bawah sekarang kita mulai dengan gerakan badan bagian atas gerakan badan bagian atas itu yang menarik adalah otot sini lalu otot pundak bagian belakang apalagi kalau anda nariknya horizontal kayak ini anda bisa lihat dia ada garis ini garis ini otot yang di sini nah ini otot yang menarik satu lagi kalau anda kalau anda menarinya semakin ke luar yang nari ini, tapi kalau anda semakin ke dalam otot yang narik adalah otot punggung anda. Kayak gitu. Kalau tadi deadlift otot punggung bawah, pantat dan paha belakang itu yang melakukan penarian sehingga otot anda semakin kencang di sana. Kalau badan bagian atas itu punggung atas. Sama, ya kadang-kadang ini juga dan ini juga. Oke, okay. gerakannya ringan saja, tidak perlu anda pakai ini, tapi anda bisa gunakan dampel kosong atau bahkan anda juga bisa sebenarnya gerakan menggunakan kosongan, jadi tidak pakai apa-apa. Contoh ya, untuk gerakan horizontal sebelum, eh sorry, untuk gerakan vertikal sebelum nantinya anda bisa pakai ini, yang perlu anda lakukan adalah melatih gerakan ini. Ya dari depan tarik ke belakang, sikutnya di sini, uh dan ke belakang lagi, uh. Ya. Huh. Ingat kalau narik jangan sama kayak push up, jadi jangan sampai tangannya gini, jadi jangan gini ya. Huh. Sampai leher anda hilang jangan sampai. Itu beresiko sama tangan belakang, tapi harus turun. Sudah tegak, baru Anda lakukan penarikan. Nah, nanti, kalau Anda sudah semakin maksudnya, sudah oke, okay, saya kira-kira bisa mereplikasi gerakan ini dalam sudut yang lain. Anda bisa seperti ini. Ingat, jangan gini, tapi gini. Nanti, Anda bisa juga seperti ini. Nih. Nah, ini pegangan. Hah. Kalau bisa nanti semakin bisa pakai ini. Kalau tadi sudah bisa 10 kali ya kira-kira gerakannya 1 2 sampai 10, Anda bisa pakai ini. Mulai. Jangan gini, tapi gini. Nah, kalau sudah semakin bisa gerakan seperti itu, Nanti gerakannya baru mulai pakai ini. Tapi gerakan ini pun Anda bisa lakukan dengan gerakan negatifnya dulu. Gerakan negatif itu berarti Anda naiknya pakai tangga. Nah, lalu ditahan, turun. Kalau Anda sudah gerakan negatif bisa 10 kali. Biasanya bisa gerakan ini 1 kali. Oke. Sekarang kita sama-sama praktekkan gerakannya yang paling mudah dulu ya, Bapak-Ibu. Sikut diarahkan ke pinggang dan lebih belakang lagi. Hup, jangan buka. Oke, kita coba beberapa gerakan ya. Luruskan badan. Pundak diturunkan. Tarik nafas. Tangan satunya juga kita latihan, ya. Lurus, tetap lurus. bisa juga supaya kita melatih adik geran bisa pakai pull up ini nantinya dengan dua tangan. Tangan gini. Nah, nantinya ketika Anda mulai lebih bisa nu, Anda melakukan gerakan miring. Jangan sampai terlalu ekstrim ya teman-teman, uh, jangan sampai gini, uh, gini. kalau Anda gini percuma, karena Anda nanti akan mencederakan terapisius Anda, tulang apa ini namanya, ya? saya lupa maaf, pokoknya tulang ini dan otot ini Anda bisa cedera, jadi gerakannya maksimal yang Anda bisa. Seperti katanya Pak Jarod, kalau stretching, kalau misalnya kita ternyata gini, sudah sampai segini sakit, ya sudah segini dulu ditahan, nanti kapan-kapan kita bisa lihat, bisa latihan dengan ditambahi buang nafasnya, ditarik sedikit. Nah, segini aja sakit. Aduh, buang nafas lagi sedikit. Nah, nanti kapan-kapan bisa baru lebih begini. Seperti itu gerakan menarik vertikal. Nanti kalau sudah lebih kuat, kita bisa latihan gerakan pakai. Itu namanya gerakan kali teknik biasanya kalau orang-orang bilang. Lalu gerakan yang terakhir adalah gerakan menarik secara horizontal. Gerakan menarik secara horizontal ini kan kita tadi geraknya pagi, kita tidur lalu geraknya gini ya. Nah latihannya gimana? Sama kayak tadi. Bedanya instead of tangan Anda seperti ini, ketiaknya dibuka. Tapi dibukanya jangan sampai gini ya. Kalau sampai anda gini, pasti ininya ikut jadi jengat gini. Jadi anda dibuka kira-kira 70 derajat, 75 derajat lah. Ya. Artinya sama. Ayangkan tarik ini dulu aja. Ya. Kepalanya anda sejajar dengan arah lengan atas anda. Kalau gini kan nariknya gini. Dibuka tetap sejajar dengan ini. Garisnya segini, ini garisnya segini juga. Geraknya kita latihan dengan tangan kanan dulu ya, seperti tadi dibuka yang Anda nggak sakit dan ininya nggak sampai. Jadi, Anda mungkin boleh lakukan gini: Anda tahan turun. Anda bisa seberapa. Nah kalau gini kan Anda sudah terasa mulai naik, berarti jangan segini ya, turunkan. Seberapa Anda bisa yang selama trapezius Anda masih turun. Kita mulai ke depan, tarik kegerakan yang tadi. Satu, dua, Wah. tiga tangan kiri juga dikunci dirasakan bukanya seberapa Oh segini ternyata supaya Anda enggak terasa ininya naik mulai tuh kadang-kadang kalau kita narik kita cenderung gini ya atau kita gini nah nariknya berusaha dilatihkan pelan-pelan oh. Wah oke lalu kita bisa latihan sama-sama dengan dua tangan tangan sejajar ini kepalanya dibuka se yang tadi kita latihan dengan satu tangan satu tangan borong ke depan tarik ke posisi yang terakhir undak, jangan sampai gini ingat turun terakhir oke jangan lupa nafas kontrol dan semakin lama semakin kuat progresif intensitas kira-kira nah, geraknya seperti itu jangan lupa kalau sudah Anda selesai latihan lebih baik Anda catat Misalnya nih, hari ini saya bisa berapa repetisi? Bisa empat kali. Nanti besok kalau bisa cobanya lima kali. Tapi kalau lima kali nggak bisa, ya udah. Nanti kita juga bisa setelah dicatat, intinya dengan catatan kita bisa tahu progresnya kita semakin kuat. Lalu jangan lupa terakhir kita bisa akhiri dengan stretching yang sama lagi seperti yang awal. Ataupun dengan body stretching lagi. Supaya apa? Supaya ketika kondisi otot kita masih panas bisa ditarik. Sama seperti kalau sudah kena balsem, kan lebih gampang kembalinya kalau ada urat apa yang ter apa ya urat yang bulat. Kalau sudah anda kondisi panas, anda lebih gampang mengurut mengembalikannya. Nah. Atau dengan putaran di tempat yang sakit berlawanan arah jarum jam. Seperti konsep sentrifugal terbaliknya fisika waktu kita masih sekolah SD atau SMP. Oke, kira-kira mungkin itu dulu. Jadi saya kembalikan kepada Pak Jarot Meskipar. Oke, terima kasih Pak Tommy. Sekarang kita masuk di tanya jawab kalau begitu ya. Saya di sini lebih. Kecil sinyal ya, kita masuk. Ditanya jawab, kalau ada teman-teman mau bertanya, silahkan ya. Ini belum banyak yang bertanya ya. Oke, saya oke. Ada satu pertanyaan, maaf, izin bertanya Mas Awi untuk memaksimalkan tenaga bermain tenis meja. Nah, seperti apa gerakannya persiapan atau latihan supaya nanti waktu bermain tenis meja pak Sharot suaranya terputus-putus. Oke ini kayaknya sinyalnya yang kurang kenceng ya. Oke langsung saya pindah ini dulu ganti sinyal ganti jalur. Oke, okay, mudah-mudahan atau saya tukar tempat Kayaknya ada sana ada tempat yang lebih. Oke, okay. ini saya pindah lokasi eh, yang mudah-mudahan sinyalnya lebih kencang. Bukan dari sinyal kafe, tapi yang sinyal di lobi kayaknya lebih kuat ya. Tadi itu ada pertanyaan. Mudah-mudahan apa namanya eh, suara saya sudah bisa. Ya. Nah, kalau untuk bermain tenis meja untuk gerakan apa namanya? tenis meja itu kan banyak nih, ada gerakan yang kita narik. Nah, berarti kalau gerakan narik kan kita juga perlu latihan gerakan narik. Tapi ada lagi gerakan smash. Smash itu kan melibatkan gerakan ini, pundak, dada juga kanan dorong dengan tenaga eksplosif. Plus tangannya itu kan harus gini nih kalau kita main dari meja, gini ya sambil mainkannya, peg gini. Nah artinya sebenarnya kita melatih semua gerakan daily compound yang tadi dan yang minggu lalu sih. Kaki pun kan kita juga harus terus karena orang kalau bermain dari meja itu kan idealnya ya kakinya bisa nyepan gini nih supaya bisa bergerak ke sini, bisa bergerak ke sini gitu. Jadi semua perlu dilatih sih Bapak Bambang. Plus sebelumnya jangan lupa stretching dulu baik stretching dengan metode cepet cepatan seperti yang saya tunjukkan tadi atau lebih lagi metode stretching yang berisi yang full yang seperti itu Oke terima kasih pertanyaan berikutnya adalah kalau nyeri lutut Oh enggak, enggak. sebelumnya tadi ada pertanyaannya beri jawabnya Apakah perlu pendinginan tadi dibilang perlu ya jadi setelah selesai uh -huh. maka relaksasi lagi ya relaksasi Uh, kalau juga olah nafas pun, habis info, relaksasi. Sama juga kalau latihan otot, ya tadi udah dijelasin, justru barusan dijelaskan tadi, perlunya relaksasi lagi. ya. Pertanyaan berikutnya, pen pendinginan tuh relaksasi. ya. Ah, untuk hmm. mencegah, ataupun kalau ada nyeri lutut, gerakan-gerakan apa? Mencegah? Nyeri lutut. Nyeri lutut. Sebenarnya kalau untuk mencegah gerakan nyeri lutut, maaf, lutut, Uh, inti dasarnya adalah lututnya anda harus kuat dan uh, otot penopang lutut juga harus kuat. Jadi otot penopang lutut itu kan ini nih, sini dan yang terkena mobilitas lutut itu adalah paha. Jadi yang perlu anda lakukan kalau uh, seandainya anda masih cukup punya mobilitas, kita perlu banyak latihan squat ataupun deadlift tapi bisa juga dengan gerakan deadlift yang enteng pasti Contohnya teman segini aja. Atau squat. Squatnya kalau Anda belum bisa sampai segini, Anda tadinya cuma segini aja dulu. Tekuk lurus, tekuk lurus, tekuk lurus. Semakin lama kalau Anda sudah bisa 10 kali tekuk lurus, tekuknya lebih dalam sedikit. Tekuk lurus, tekuk lurus kalau sudah bisa lagi ya lebih dalam lagi. kok lurus nah seperti itu. Tapi kalau sudah terlanjur nyeri lutut wah itu pertama harus diobati dulu dengan apa ya dengan ataupun kalau menurutan mungkin dengan fisioterapi yang lebih nah, lengkap. Bukan yang seperti tadi yang saya tunjukkan itu. Demikian. Oke, saya tambahkan yang untuk lutut ya kan istri saya sempat di kursi roda, sempat pakai tongkat ya. Nah, yang ikut WA grup pola hidup sehat itu kemarin kita bikin khusus. yaitu latihan untuk lutut ya. Di mana ada loop band pakai tali yang untuk yoga itu loop band tapi itu ada warnanya macam-macam, itu tebelnya macam-macam, juga mulai dengan, dengan yang tipis. Ya, kalau dengan bola yang dipencet-pencet di lutut ya itu semuanya ada. Nah, teman-teman yang kalau ini yang bertanya belum masuk WA grup pola hidup sehat, capri saya aja ya, dapat langsung ini dari siapa, pasti dia tahu nomor HP saya karena di semua WA grup saya adminnya. Nah, kalau yang sudah tapi belum nyimak, misal masuk WA grup pola hidup sehat, ya masuk simak, panjat ke atas, nanti judulnya adalah body stretching untuk lutut, itu khusus 20 menit aneka gerakan untuk lutut yang istri saya lakukan selama enam bulan, dan kalau sakit lutut berhenti olahraga jalan justru jalannya berhenti dulu larinya berhenti dulu ya karena kalau jalan itu jadi lututnya kan begini-begini begini ya itu kayak dioklek-oklek nanti lututnya tambah sakit nah otot-otot yang menahan yang di bawah lutut di atas lutut paha itu dikuatin semuanya kalau saya cukup cukup sabar untuk enam bulan tidak berjalan kecuali memang harus berjalan jadi bukan olahraga berjalan tapi berenang tetap ya lalu lututnya dilatih Ya, nah singkat cerita enam bulan kemudian, yang memang agak kepanjangan, ya karena memang agak hati-hati, saking takutnya kecet itu kan nggak enak, gitu ya. Apalagi sempat lumpuh, sempat berdiri itu enggak bisa. Jadi isi saya itu sempat seperti itu di rumah sakit, dibawa ke rumah sakit, di MRI dan di Ronsen, pak karena teknik MRI dan Ronsen kepekaannya berbeda dan kelihatan betul menikusnya robek. Sehingga dokter ya bilang nggak ada kata lain operasi. Ya, saya mau kasih tahu aja bahwa 6 bulan kemudian sekarang udah bisa. Naik bukit 9 kilo gitu ya, itu hasil maksimalnya ya tanpa sakit lagi. Jadi eh, itu bisa dengan dilatih ya butuh waktu tapi ada teknik tertentu khusus buat lutut. Nah silakan disimak yang judulnya adalah latihan lutut ya itu khusus buat lutut yang eh, dulu juga istilah diajari orang lain juga yang sakit lutut ya walaupun beda kasus sebenarnya bukan men bukan meniskus tapi ada otot apa yang robek ya sama juga ya itu dia ya, sembuh juga. Oke, kita lanjutkan lagi pertanyaan berikutnya. Eh, Pak Tommy nanya kalau kondisinya sendi lengan atas yang sakit. Sendi lengan atas. Gerakan apa yang bisa untuk dilakukan setiap hari? Oke. Wah, ini pertanyaannya sakit. sangat bagus karena kebetulan saya juga pernah mengalami, walaupun saya masih dianggap mungkin saya masih kecil, ya, tapi saya dulu geraknya juga ekstrim. Jadi saya juga pernah mengalami sendi dengan atas saya ini sakit. Bahkan nggak cuma sendi dengan atas, sendi siku juga sakit keturunan COVID. Gerakannya pada waktu itu, yang pertama saya pergi ke fisioterapi terus terang. Lalu saya dikasih pijatan di tempat yang sakit saya, misalnya di sini ya, di depan sini agak saya sakit. Karena waktu itu saya ada seorang tua yang praktisi kungfu ngajarin saya pukul yang keras gini, wah itu teman-teman uh, jangan melakukan ya jadi ini saya contohkan tapi jangan dilakukan sama sekali Buk, begini nih. membuang tangan Buk, nah itu membuat tangan anda semakin sakit jadi saya waktu itu semakin sakit akhirnya saya dikasih tahu sama uh, fisioterapi saya jangan sampai melakukan itu lagi memukul angin memukul angin itu berbahaya sekali makanya orang petinju kalau wind boxing terus air boxing wah itu bisa sakit jadi apa yang saya lakukan setelah itu sama dia dipijat seperti ini berlawanan arah jarum jam. Nah, setelah berlawanan arah jarum jamnya dipijat, tangan saya saya coba. Oh, gini, ini masih sakit. Bagian mana yang sakit? Sini. Ketika gerak ini. Nah, ini dipijat lagi. Lalu saya gini, sakit nggak? Sakit. Bagian mana? Tetap sini. Tapi ketika gerakannya gini, dipijat lagi berlawanan arah jarum jam lagi. Setelah itu saya dikasih obat apa? Hot In Cream dioles biar panas lalu saya diajak melakukan stretching yang seperti ini uh, ini stretching khusus ya bapak ibu kalau katanya beliau jangan dilakukan lebih dari satu kali setiap hari itu jadi bayangkan anda gerak anda tuh menarik bendera menarik timba ini ya ke tengah-tengah saya akan dimanjat lurus Nah, diulang 10 kali. Lalu kalau sudah, gini gerakannya ringan-ringan. Dia jangan di jangan diginikan sekali, ringan-ringan aja. Bawah, atas, atas juga. Lalu satu lagi gerakan seperti waktu kita masih SD, ternyata diajarkan untuk dilakukan sesering mungkin. Yang lain kan cuma satu kali, satu kali aja. Gerakan ini dilakukan sesering mungkin setiap hari. satu sampai 10 kali. Sebenarnya satunya juga waktu itu saya akan sakitnya dua-duanya. Jadi saya melakukan dua-duanya. Nanti sore eh nanti siang setelah makan saya gini lagi. Setelah sore saya gini lagi. Dan dia bilang waktu itu kalau sudah enggak sakit kalau sakit kembali lagi ke saya, tapi kalau enggak sakit ngapain enggak usah kembali lagi ke saya, buang-buang uang katanya gitu. Jadi Ya saya bersyukur sih ketemu fisioterapisnya itu dia kasih latihan saya sendiri itu saya dalam waktu tiga hari waktu itu saya sembuh. Cuman waktu itu umur saya masih umur 20-an, sekarang sudah tiga saya kira-kira seperti itu. Oh iya jangan lupa sisanya setelah itu dikuatkan bapak ibu. Agren makanya orang desa yang nggak punya pompa air itu ya sedang nimba gitu malah sehat-sehat ya. Oh iya betul lah. <laughs> Zaman dulu kita nimba air, tangannya sehat semuanya. Gak Jadi kalau mau pompa semua. Ya, dokter bilang otot itu sakit bukan karena kebanyakan dipakai, tapi kebanyakan orang sakit itu karena nggak pernah dipakai. Jadi <laughs> Ya, ada ya, sih yang cedera. Coba. Yang cedera itu ada orang, makanya berlebihan, tapi lebih banyak orang sakit lutut itu karena lututnya nggak pernah dipakai. Lalu tiba-tiba gitu ya, pergi ikut tur ke luar negeri, jalan mm -hmm. kakinya banyak banget, hatinya senang, tapi lututnya sakit. Jadi tiba-tiba dipakai, jadi jarang dipakai, lalu dipakai berlebihan. Maka kita latihan ya, oke okay, lah. Iya, pertanyaan berikutnya, pagi Pak Tommy. Uh, kemarin ada tips saat Pak Tommy cedera salah satu tips adalah melakukan gerakan memijat putar berlawanan jarum jam Apakah itu memutarnya akan berbeda antara tubuh bagian kanan atau tubuh bagian kiri terutama kanan tangan kanan kiri mohon diperagakan di bagian tubuh kanan kiri Oke ada apa Apa, apa ada perbedaan antara gerak melakukan itu untuk tubuh kanan kiri apa arahnya tetap sama berlawan jarum jam arahnya tetap sama berlawanan arah jarum jam tergantung arah yang kita lihat contohnya gini ya kalau di sisi ini saya nggak tahu kamera saya gimana tapi kalau saya perlagakan berlawanan arah jarum jam misalnya jamnya tuh nempel di sini terus layar jamnya menghadap ke depan kira-kira geraknya jarumnya gimana kalau menurut asumsi saya nih ya misalnya sakit saya di tangan kiri ataupun tangan kanan sama ya kalau jamnya nempel di sini, angka 12, 1, 6, 5, dan sebagainya itu Anda menghadap ke sana. Gerakannya itu akan seperti ini kalau searah. Menurut yang saya lihat sekarang, saya enggak ngerti kameranya, nanti Anda bisa interpretasikan sesuai dengan ini omongan saya. Tapi kalau menurut jamnya menghadap ke sini, Anda harus gini. Nah, Kalau Anda di sini seperti ini, yang di tangan kiri ini, munyetnya juga harus sama. Kelona narjamnya segini. Jadi ini 12 963 enam tiga. Jadi gini. Tetap sama sih kiri kanan, karena kan ya anggaplah kalau jamnya itu menghadapnya ke belakang. Intinya seperti itu. Karena kalau kita menggunakan prinsip sentrifugal fisika itu kaidah tangan kanan. Jadi tangan kanan Anda segini, atau seperti sekrup. Jadi kalau sekrupnya Anda putar searah dengan jarum jam, itu akan semakin serat. Jadi urat yang sudah gerundel, kalau Anda putar searah jarum jam, akan semakin gerundel di dalamnya. gitu Intinya kita harus mengurai, lalu kita gerakkan. Dengan bantuan panas atau dengan bantuan urutan. Tapi intinya diurai dulu. gitu Demikian, Bapak ah, Mungkin pertanyaan yang lebih ini, kalau badan depan kan jamnya ngadep sana. Nah, kalau sekarang badan di belakang, betul. jamnya juga ngadep ke sana, ya betul. Ngadep belakang juga oke. Jamnya ngadep sana, tinggal dibalik arahnya. Oh, oke, pokoknya tetap betul. tetap berlawanan. Tinggal kalau badan belakang ya, badan depan jamnya. Uh, oke, okay, sebentar. Saya spotlight. Kalau tadi, tak lihat sih kamera. Saya ngelihat Mas Tommy, uh, kameranya tidak dibalik sih. Jadi betul lagi gerakannya. Kalau hmm. saya ini angka 12, berarti ini saya arah jarum angka 12, 1, 2, oke, okay. searah jarum jam berarti berbalik. Nah, kalau di belakang kita harus bayangin, angka 12-nya mana balik menghadapnya, ya. Oke, okay, jelas. Jadi, perlawanan arah jarum jam pada tempat yang dipijet. Mudah-mudahan suara saya tidak putus-putus ini, karena internetnya uh, lobby, ya. Oke, okay. saya, saya baca lagi pertanyaan berikutnya. Uh, kalau saya ada lutut, lutut melengkung ke belakang, the gleg. Apakah ada latihan khusus dan khusus? The gleg. The gleg ini pada dasarnya cuma salah postur, Bapak. siapa ah. e, ini? Ibu Lia ya. Nah, e, kalau cuma salah postur, sebenarnya ya, utama sebenarnya adalah kita stretching, sih sebenarnya, dan diutamakan, apalagi kalau bisa stretchingnya dengan olah nafas dulu otomatis kita dengan stretching, olah nafas, nanti pengalaman saya dan pengalaman ibu saya, kalau misalnya kita setelah olah nafas, stretching itu lebih enak. Jadi lebih enggak sakit, lebih lentur badannya. Nah, gunakan itu setelah olah nafas, wind off, lalu kita juga bisa latihan stretching yang betul. Mungkin saya peragakan sekali lagi, ya seperti di minggu lalu, postur yang baik itu, postur dasar manusia itu seperti apa? Postur dasar, supaya seseorang bisa berdirinya tegak seperti ini Bapak Ibu. Pertama, kaki Anda jangan kakinya buka gini, tapi harus lurus. Nah, Anda perhatikan ya kalau kaki Anda di sini buka seperti ini. Tumpuan Anda akan ada di sini saja di dalam di bagian bonggol ini karena searah dengan badan. Tapi kalau Anda tutup kakinya ke dalam, selama enggak gini ya. Kalau gini ya salah ya, jangan. Tapi gini, rata Tumpuan Anda itu akan rata di sini, di sini, dan di sini, seperti bentuknya sandal-sandal ortopedik. Nah, setelah Anda latihan dengan benar seperti ini, nah, saya latihan dengan pinggir, kaki lurus, dalam buka, lurus, lalu pantat lurus, lalu pundak diputar. Jadi jangan ke depan ya, apalagi gini, <laughs> jangan sampai pundaknya diputar ke belakang, tangannya diputar gini kira-kira. Kepala, dibayangkan bagian belakang kepala ini sambungan tulang leher, bayangkan ada tali yang menarik ke langit. Jadi Anda bisa bayangkan gini. Hmm. Kalau ada tali yang menarik di belakang, berarti yang paling tinggi adalah bagian belakang kepala. Bukan gini, bukan gini, bukan gini, bukan gini. Ya, Apalagi gini. Kadang orang kalau merasa tegak itu bisa gini, bahaya ya Bapak-Ibu. Kita sering main HP, nih begini. kelihatannya badannya tegak, mengusung. Soalnya. Tapi sebenarnya badan yang seperti ini, ini sama saja dengan badan yang nekuk, tapi ininya maju. sama aja Jadi sekali lagi, kaki sama-sama menghadap depan. Latihan kalau jalan, kalau bisa lurus gini juga. Nah, tapi, nggak apa-apa. Yang penting, ketika kita berdiri, kita latihan dulu, pantatnya ke belakang, lalu eh, tangan diputer, kepala bagian belakang ditarik ke langit. Nah, sambil ya, nanti kita bisa latihan jalan. Menurut fisioterapi saya, lagi-lagi fisioterapi saya ini banyak sekali memberikan masukan, ya. Jadi, jalan kaki itu sangat sehat, kecuali kalau kondisinya sudah ada. Oh seperti tadi, misalnya lutut, lututnya sakit ya, dikuatkan dulu otot-otot yang lain. Tapi kalau masalahnya lututnya sakit, misalnya degle ke belakang tapi nggak sakit, nah kita bisa latihan dengan cara lain, luruskan, pantat ke belakang, ini ke belakang, dibuka, nah, jalan. Seperti itu aja sih. Lalu intinya kalau uh, peribahasa orang publik bilangnya konsistensi esky. Jadi kita melakukan dengan konsisten, itu terus nanti semakin lama kita akan posturnya akan kembali seperti semula. Jangan lupa olah nafas setiap hari supaya membantu eh, apa ya lebih enak stretchingnya. Seperti itu. Oke, pertanyaan berikutnya. Ini ada pernah kecelakaan sehingga dari tulang ekor sampai jari-jari kaki kiri sering keringgingen. Lalu sudah olah nafas, dan body stretching yang Pak Jarod ajarkan, tapi belum ada kemajuan. Nah, apa mungkin ada tips khusus? Mola. Tapi ini catatannya pernah kecelakaan di tulang ekor dan dari tulang ekor sampai ke ujung kaki kiri, berarti sebelah kiri ini keringgingen. Oke. Mm -hmm. Oke. Okay. Okay. masalah ke okay. Ada masalah pembuluh darah di situ, tapi karena pernah kecelakaan ekor sampai kaki kiri gering nah, bahkan kalau malam tidur, kalau tidur tulang ekornya sampai cenat cenut wah itu, <tuh> iya baik <tuh> ini tulang ekor cenat cenut ini uh, gini, saya pernah ada orang dekat saya yang tulang ekornya juga sedang cenat cenut lalu ada seorang bebek-bebek, jadi di Madura itu, kalau saya kadang-kadang ke Madura ada orang pijat yang sangat apa ya cukup ahli merasakan merentilnya badannya manusia. Nah orangnya sudah tua tapi dia tetap apa ya, tetap sensitif. Jadi maaf ya tulang ekor itu kan, kan di sini nih tulang ekor karena kira-kira ada di sebelah sini ya. Nah urutnya itu bagian tulang ekor anda diurut ke atas. Nah seringkali kalau orang, -orang anu tulang ekor cuma diuji-uji begini jangan lebih baik diurut ke atas karena merengkelnya tulang ekor itu mesti nyaga atas. Nah itu tips yang mungkin life hack-nya, Tapi yang lain-lain kira-kira kurang lebih mirip. Jadi olah nafas itu menurut saya sih jangan berhenti ya karena itu sangat membantu untuk segala macam aspek. Lalu ditambah ya olah pikir Pak Jarod. Pak Jarod itu saya sangat setuju karena dengan pola pikir yang baik kita ya semakin enak dan bahkan kita bisa menghadapi nantinya. Jangan lupa berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Stretching tetap dilakukan sih Bapak Ibu. Nanti kalau Anda sudah semakin bisa stretching seperti itu, mungkin bisa ikut stretchingnya yoga, tapi basic. Jangan yoga yang terlalu waktu sampai akrobatik itu bisa tambah bahaya nantinya. Tapi stretching yoga yang dasar untuk bisa down dog, saya peragakan sedikit ya. Down dog tuh seperti ini. Oke. Okay. Nah. Uh, ini sangat baik jadi kasihnya Anda, bukan gini tapi gini, lurus. Nah, stretching ini sangat baik untuk menarik, untuk stretch semua badan bagian belakang. Kalau cobra itu untuk bagian depan, bagian badan depan, jadi tetap lakukan saja sih, Bapak Ibu. Jangan lupa berdoa, jangan lupa kalau ngurut ke atas seperti itu. Berarti Tapi tadi, lebih baik lagi konsultasikan, apa Pak? Jadi istilahnya Pak down dog, down down dog, downward dog, jadi anjing yang sedang menjengking gitu. Oh, oke. Okay. Kalau posisi cat post berarti juga boleh juga ya, kucing, kucing. Kucing boleh juga sebenarnya, cuman Nari, kalau mana? kucing uh, nariknya nggak se enggak sebanyak dog, nggak sebanyak oh. anjing. Oke okay, oke okay, oke okay, oke. Okay. Kalau jalan jalan jalan, dasar boleh kucing. Kalau cat <laughs> post yang kayak orang sujud itu. Saya post itu, itu juga boleh sih menarik. Cuman, tosikuna kalah sama daun juga. Dua dom ya, itu menarik, bagus, ya. kalau Untuk menarik, untuk menarik apa namanya tulang belakang dari mulai dari ekor sampai ke bawah leher. Ya, betul. Eh, siap nanti ditambahkan itu untuk latihannya. Nah, eh, tadi yang apa namanya tulang ekor canut-cenut, ya? Coba juga selain kalau misalnya urut asal, sebenarnya urut aku tusuk jarum itu asal yang melakukan ahli ya, betul-betul ahlinya ya. Itu aman. Yang hati-hati itu kan urut dan pijet tapi tidak ahli. Apalagi kalau yeah. ada inflamasi, ada peradangan. Jadi, kalau ada peradangan itu, maka banyak asam. Ya, itu kan ada sampah hasil inflamasi. Nah, itu kalau diurut, kalau enggak bener, itu malah menyebar. Nanti sakitnya nyebar kemana-mana karena sampahnya itu hasil inflamasi itu nyebar. Jadi hati-hati dengan urut. Tapi kalau yang melakukan ahli, ya termasuk aku saya punya teman yang sampai lumpuh ya. Itu sebulan itu di tempat tidur nggak bisa jalan. Sekarang udah jalan kaki normal, ya. Itu memang kalau yang melakukan ahlinya itu bisa ya. Maka mesti punya referensi ya. itu si ini lu sembuh gitu ya. Jadi kita yang dan referensi itu referensi langsung dalam arti betul, saya, betul. saya, saya apa istri saya, anak saya, adik saya, gitu. Tapi kalau katanya-katanya, ya cari orang yang betul referensinya langsung itu lebih baik, ya. Oke. Okay, Mungkin gitu. saya boleh kasih, anu kalau gitu ya Pak, saya kasih referensinya ya. uh, Pak yang apa di tempat saya. Jadi kalau orang Surabaya, ini ada Pak namanya Eko Sima, E K O, spasi S I M A. Itu Anda bisa lihat di Google uh, dan videonya juga kenal sama saya. Jadi kalau bisa, bisa bilang saja kalau referensi dari Tommy gitu aja nggak masalah sih karena orangnya itu mengajarkan jadi cara yang seperti tadi berlawanan arah jarum jam itu apa ya istilahnya itu safe spot jadi anda bisa lakukan di bagian badan manapun walaupun anda tidak ahli anda bisa lakukan itu karena intinya mengurai apa yang merengkel dia cuma bilang nah intinya jangan sampai searah jarum jam nah tapi kalau untuk apa namanya setelah diurut ini selesai lalu untuk pijatannya jadi ngurusnya gini ya ini kemana nah ini perlu tetap perlu beliaunya sih atau tetap perlu bibik Madura yang saya kenal itu sih tapi kalau Pak Eko tuh bilang dengan cara berlandak arah jarum jam itu di bagian badan manapun itu safe dilakukan nah, itu, nah seperti itu. itu yang di Surabaya ya nanti kalau yang di Surabaya di Rangka. oke itu Pak Pak Eko pak Eko Sima betul Ter... Sima ya nanti kalau oh, itu saya ndak ada anu ya ada komisi <laughs> oke okay, nanti yang butuh detailnya bisa diapri saya boleh untuk hal-hal yang penting seperti ini ya okay. sekali lagi ini ada pergerakan pinggul kadang kalau pas lagi apa suka bunyi dan sakit pinggulnya sakit dan kalau gerakan bunyi Lengan kanan atas, tadi sudah ya soal gerakan lengan, tadi sudah sama ya, hmm. tapi di soal pinggul yang belum. Pinggul, oke. Okay. Pinggul ini uh, sebenarnya konsepnya juga selalu sama sih. Kalau kita sudah sering stretching, itu pasti lebih kuat. Otomatis otot kita pasti lebih lentur. Makanya kalau orang-orang yoga ataupun orang akrobat itu gerakannya aneh-aneh, dia nggak sakit, sakit Bahkan ototnya nggak sampai sobek, karena sudah elastis, sudah... Mobile sekali. jadi uratnya itu bisa melar sampai segini, bisa gini lagi. Kalau kita mungkin segini sudah sobek. seperti itu. Jadi kita perlu tetap melakukan namanya olah nafas untuk mengawali apa ya, mengawali stretching, stretching utama di core. lalu stretching, stretching, stretching, lainnya itu. Termasuk contohnya nih, kalau misalnya bagian pinggul itu kan ada salah satu gerakan tuh namanya body twist ya. Jadi kalau saya pernah lihat di videonya Pak Jarot yang ada Pak Lawardi di sana. Itu ada gerakan yang sambil tidur, badannya gini, lalu miring gini. Nah, ini juga gerakan yang ada di yoga sebenarnya. Jadi kalau di yoga tuh kurang lebih seperti ini. Kakinya di silo. Maaf, kaki yang ini di silo. Kaki yang ini di sini. Tangan ini seperti gini. Lalu bisa menarik. Jadi sampai tangan tuh di tengah-tengahnya dada gini kurang lebih, toleh ke belakang sebisa Anda, kalau bisanya segini-segini, kalau Anda bisa lebih jauh, bisa lebih jauh. Nah, terus tarik nafas dan buang nafas ini. Oh. Oh. Jadi Anda rasakan stretch ini sampai menjadi normal rasanya. Nah, Itu sangat membantu untuk pinggang, untuk putaran pinggang. Ada lagi gerakan pinggang supaya bisa ditarik, yaitu gerakan waktu kita SB. Ingat ya jangan cepat cepat, hop, hop. jangan ini. Gerakannya kita ya hmm, pelan pelan. Satunya juga seperti itu sih. Jangan lupa olah nafas lebih <laughs> sama stretching. Ya, jadi semua gerakan pelan pelan. Nah tapi udah pelan pelan pun kalau sekali lagi sudah tidak jarang melakukan waktu melakukan pun kadang ada juga yang Japri saya malah jadi sakit gitu ya. Makanya. Nah, contohnya yang kemarin barusan kemarin itu saya ajarkan itu kan cuma yang paling juga gampang tuh ya ini ini tidur ya ini kaki ini aja kaki angtarek okay. nafas pelan-pelan kakinya diangkat buang nafas kaki kanan dilempar ke kiri tapi kita tidur terlentang ya kan dibuang ke kiri dijatuhkan aja gitu ya itu aja kalau nggak pernah tuh pinggangnya bunyi keretak, keretak, keretak gitu kan? pinggulnya bunyi keretak, keretak. Bahkan ada yang jadi sakit. Wah, Pak, saya body bodi kok jadi sakit. Nah, itu dia. Kalau badan nggak pernah digerakin, tiba-tiba digerakin. Makanya saya selalu ngajarinnya tuh kan pelan-pelan ya, kaki diangkat pelan-pelan. Itu aja cuma ngangkat kaki loh. Itu bisa keretak, keretak, keretak, keretak, Udah segini aja dong ya? Kalau udah bisa tinggi ya, lalu jatuhkan pelan-pelan gitu ya ke samping. Kalau sakit ke sampingnya agak lurus kalau saya kesambungnya telapak kaki saya ketemu tangan saya. Tapi itu advance. Maka selalu bilang sekuatnya, sekuatnya. Itu aja bisa bunyi itu retak, rotok, retak. Nah, kalau udah bunyi ketak-ketak kan kaki sebelahnya supaya imbang, sana lagi ketak-ketak, lalu berhenti aja. Udah. Satu kali gerakan Ya, satu kali gerakan ya. Itu kita belum pakai apa-apa kan. Nanti kita tambah pakai loop band, nanti saya tak kasih beban 2 kilo. Nah, itu tapi itu nanti ya. Makanya kan semuanya bertahap sampai badan kita enggak jadi kayak binaragawan kayak dedoko butser gitu ya kita enggak pengen seperti itu kita pengen sehat dan lentur aja badannya kecil kayak kayak wanita pesilat gitu ya tapi begitu dia main silat tenaganya luar biasa langsung langsing nggak merengkel gitu kan karena elastis dan kuat nah, ini kita latih pelan-pelan saja. Pelan -pelan. kalau kejadian ya kejadian karena kan badan ada yang kejadian pak nih saya pinggang saya jadi sakit pak gerakan sholat aja saya jadi sakit ya, sudah istirahat Istirahat sehari dua hari tiga hari ya, karena sakitnya ini pasti bukan sakit kayak orang uh, bodybuilding atau orang sepak bola, tendonnya pecah atau silat pecah, atau bukan praktis, bukan orang yang sedang lari lalu ke seleo. gitu. Ini pasti sakitnya itu, Sakit yang sangat tadi cuma mengangkat kaki, nurunin, lalu kereta-kereta sakit itu pasti bukan sebuah cedera ya, tapi otot yang tidak pernah ditarik, tiba-tiba ditarik ya karena kita semuanya gerakannya pelan-pelan seandainya sakit memang betul ada yang sakit gitu ya itu bukan sebuah cedera ya itu tapi otot yang nggak pernah ditarik tiba-tiba ditarik nah itu tenang saja istirahat aja nanti dua tiga hari sembuh ya dua tiga hari sembuh apa latihan lagi jangan minum obat nanti sakit karena kalau minum obat nanti sakit nanti kita gerakan ya buang kaki ke kanan buang nggak apa-apa tuh pak nggak papanya karena minum obat nanti sakit nah, jadi sakitnya ada memang sinyalnya ya jadi karena sinyalnya itu karena apa sakitnya karena belum dipakai Oke kita lanjutkan lagi aja nih saya suaranya uh, suara saya putus-putus supannya -putus ya sinyalnya kurang kuat Wifi di Tanjung Pinang ini ya pinggul sudah terima kasih terima kasih terima kasih lutut tadi sudah ya yang olinya so Oh kalau oli berkurang bukan gerakan tentunya harus dari segi makanan untuk glukosamin kolagen ya. Kalau dari segi oli-olinya udah kering udah kotor usia. Oke, ini kaki saya kebas mengganggu saat jalan juga selangkang kiri terasa gelanjer, panas dan perih. Kaki kebas dan kalau jalan selangkang kiri gelanjer atau panas dan perih. Oke, mungkin Pak Pak Taumi bisa jawab dulu karena kayaknya saya suaranya ada masalah nih. Ya, Apakah kedengeran? Suara saya enggak denger ya? Ini sekarang sudah dengar lagi, Pak. Oh, oke, okay. ya. Jadi pertanyaan tadi yang itu apa namanya? Ke, ke, kakinya kebas selangkang kalau jalan gelanjer atau panas perih. Ya ada gangguan sinyal di tempat saya mungkin Pak Tommy bisa jawab yang tadi yang, yang mungkin tinggal sedikit Simson yang terang, yang yang uh, selangkang panas dan perih. Uh, suaranya hilang? Ganti serat. Pak Tommy suaranya jadi hilang malah? Gak oh kalau sekarang sudah jelas pak suara. Ya, jelas jelas. Ya. Oke okay, Nah. Kalau selangkangan perih itu, ya kalau pencegahan, ya intinya sih sama, karena olah nafas, lalu diurut berlawanan arah jarum jam, di stretch Tapi untuk lebih persisnya, selangkangan perih ini kan banyak sekali penyebabnya, Bapak ibu. Jadi lebih baik dikonsultasikan dulu sama dokter, sih. karena kalau ternyata penyebabnya itu adalah ada inflamasinya, itu tentunya beda lagi dengan salah urat, beda juga dengan kalau selangkangannya panas itu ternyata karena ada aktivitas parasit di dalamnya, parasit apa yang ya enggak tahu ya maksudnya mungkin kadang ada kita pernah luka apa virusnya itu ada di dalam dan nggak sembuh-sembuh. Jadi saya pernah dulu itu saya luka, waktu itu saya bermain sepak patro waktu 17-an itu ada bagian yang kelihatannya sudah sembuh, tapi ternyata itu saya cara penanganannya salah. Jadi saya ngawur penanganannya saya biarkan, ya udahlah nanah nggak apa-apa dibiarin aja nanti nanah nah, ini kan salah satu mekanisme penyembuh sebenarnya jadi saya biarin akhirnya nutup tapi masih ada bakteri di dalamnya nah itu saya gerakkan apa juga masih sakit bahkan saya pakai berdiri untuk ketika saya buang air kecil aja ya nah saya kan cowok jadi buang air kecilnya berdiri nih jadi ketika saya berdiri buang air kecil menahan aja sakit tapi ketika sudah dibersihkan jadi dilukai lagi tapi dibersihkan nanah-nanahnya itu Uh, saya sudah tidak sakit lagi, tiba-tiba maksudnya tidak langsung ya. Tapi dalam dua hari, saya sudah tidak sakit. Padahal sakitnya itu bertahan sampai satu minggu lebih waktu itu. Jadi, untuk penyebabnya perlu dipastikan dulu, Pak, untuk berjalan. Uh, lalu kita tetap jangan lupa lakukan uh, olah nafas, diurut, stretch seperti itu. Oke, selanjutnya adalah saya bungkuk. Kalau diluruskan tidur telentang, saya sakit. Oke, okay. baik. Kalau itu latihannya nggak terlalu sulit sebenarnya karena tapi nggak bisa langsung. Jadi uh, gini ya, saya kasih contoh sedikit. Kalau kita ada yang namanya stretch, stretch itu misalnya kita gini, gini kerak kerak. Saya masih umur segini saya masih ini. Nah, jadi gimana caranya? Ini, anu ya, salah satu impromptunya dulu sebelum kita masuk ke bagian tulang bungkuknya. Jadi, kita latihannya adalah seperti ini. Ketika mau di stretch, karena tujuan kita posu esti ada stretch, nafasnya juga kita atur. Nah, ternyata misalnya sakitnya segini. Tarik nafas sedikit, tarik. lebih ekstrim lagi. Jadi ketika kita buang nafas, kita bisa, biasanya akan bisa lebih ekstrim sedikit. Nah. Nanti lama-lama dilatih, bahkan termasuk juga menegakkan bungkuk. Misalnya bungkuk di sini ya bisa gini. Mungkin nggak biasa, tapi kita juga bisa gini. Ini masih bungkuk. Lalu kita taik lagi. Putar, nah, kan kita sudah tegak nih sekarang, tapi masih kerasa tegang. Nah, ketika kita masih tegang, ketika kondisi kita tegak, kita lakukan sambil uh, nafas lebih baik lagi. Kalau bisa, olah nafas dalam latihan dalam pose seperti yang sudah betul. Nah, kita bisa, ketika pose ini kita pertahankan, nanti semakin lama semakin terbiasa, otomatis Anda akan semakin tegak ketika tidur pun sama, mungkin Anda uh, ditegakkan masih sakit. Ya ditegakkan sedikit saja dulu. Nanti semakin lama Anda akan semakin lurus kok. Tapi kalau Anda tidak mulai segera menegakkan sekarang ya, ya nanti akan bertahan. Jadi kita perlu apa ya? Pos sinyalnya kok putus-putus di -putus. sini. itu sangat menjaga banyak kita nggak nafasnya di. Iya, kita biasanya, Bapak Ibu, suara saya kedengaran nggak ya barusan? Agak putus-putus tapi oke okay sih. Agak putus-putus ya. Oke, okay. mungkin saya. Hah uh, huh? Saya ragu-ragunya itu putus-putus karena sinyal saya dari situ. <laughs> oh ini ada berupaya jelas. jelas. Oke. Okay. Mungkin saya review sedikit ya. Intinya adalah kita tetap perlu melatih perlahan-lahan. Kalau kita terlalu buku sekali, diluruskan sedikit dulu. Nanti semakin lama lurusnya begini. Sangat baik kalau kita bisa menegakkan sambil bantuan nafas. Wuh... Ketika sudah tegak, nah, kita latihan nafas di bagian kita. Latihan nafas ketika badan kita sudah tegak maksimal. Dengan demikian, badan kita akan semakin lama merasakan terbiasa. Oh, enak ya ternyata. Bukan otak kita yang merasakan nanti, badan kita ini ada memorinya sendiri, istilahnya muscle memory seperti itu. Oke, terima kasih. ya. Ada yang kalau down dog, kepalanya pusing ya, butuh latihan ya, kalau pusing berhenti besok sekali, Oke, besok sekali, suatu butuh latihan. Oke berikutnya lagi pergelangan kaki saya sudah operasi lepas pen, tapi masih sakit juga terasa berat sampai kebetis. Olahraga apa? Yang pasti jangan jalan kaki, jangan lari, jangan sepeda, jangan sepak bola. Olah nafas, body stretching atau atau apa namanya uh, yoga ya. Tapi nah gerakannya nih kalau soal gerakan biar diterangin sama Mas. Tommy, ya, untuk orang yang hmm. habis pergelangan kaki kiri lepas pen, tapi masih terasa berat, kaku biasanya ya. Wow ini uh, saya kira jawabannya cukup jelas Bapak Ibu jadi medikasi yang sesuai dokter jangan berhenti, lalu kalau untuk latihan, jadi kalau pergelangan kaki baru lepas pen, ya jelas jangan sampai melakukan yoga yang ekstrim, ekstrim dokter masuk ekstrim sih Bapak Ibu kalau versi tidak ekstrimnya down dog yang tidak ekstrim seperti ini kira-kira. Nah ini. Nah ini dog yang tidak ekstrim, tapi bukan down tapi dia wall dog mungkin ya. <laughs> Intinya anda seperti down dog tapi ditegang. Nah itu anda masih bisa lakukan, tapi mungkin ya jangan sampai terlalu gini juga. Tapi gini aja, stretch, stretch, stretch, miring. Nah. Lalu disitulah perannya lagi olah nafas karena dengan adanya olah nafas itu juga membantu pembuluh darah baru kan bisa terbentuk nih maksudnya darah darah bisa diarahkan dengan lebih baik dan oksigennya juga malah dengan baik itu membantu recovery otomatis anda perlu namanya recovery sambil kalau saya dulu waktu pergelangan kaki saya juga terleuo gitu saya melakukannya cuma seperti ini kalau biasanya kan saya pergelangan bisa muter. ini nah saya melakukannya sedikit aja sedikit intinya digerak-gerakkan tapi sedikit jangan banyak-banyak sambil diolah nafas supaya gerakannya ini dialiri di oksigen juga sama darah kita apa masih diolah seperti itu sih ya terima kasih ini Pak Derajat apa ada video lengkap body stretching sudah ada Pak ya masuk di WA grup pola hidup sehat itu yang dengan Pak Luardi itu sudah ada empat sesi disebut lengkap itu karena tiap sesinya 45 menit tapi kalau gerakannya dari ribuan maka kalau lengkap ya bisa berpuluh puluh jam ya jadi satu paket itu 45 menit itu sudah ada yang empat paket jadi bapak tinggal lihat masuk pola hidup sehat lalu ada daftar yang sudah tak bikin rekapnya ya bagi yang lutut sakit bagi yang saraf kejepit silahkan lakukan ini nah itu saya buat daftarnya itu ya itu yang dengan pak loardi aja ada empat Nah, empatnya itu satu kalinya itu hampir satu jam, sekitar satu jam malah. Itu itu disebut paket lengkap. Dari awal, mulai dengan tarik nafas pelan-pelan, body scan, relaksasi, lalu mulai diakhiri dengan itu. Nah, kalau ada juga yang dengan saya, yang cuma 23, cuma 30 menit, itu kan kita olah nafas dulu bersama-sama selama 30 menit. Maka kita enggak pakai... Uh, kita langsung gerakan itu pun kebanyakan juga. Kita dengan tidur dulu, tarik nafas pelan-pelan, tangan diangkat, lalu stres ke belakang. Gitu ya, itu ada yang sudah dibagi-bagi, misalnya khusus yang pemula. Pemula itu berarti nggak pakai apa-apa. Yang kedua, pakai pemberat kaki, ada yang pakai luben, ada lalu pemula, posisi berdiri ada. Jadi, sudah banyak, Pak. Ya, yang satu paket, satu paket, satu paket, tinggal diikuti aja. Ya, mau yang satu jam ada, yang 30 menit ada. Masuk ke WA grup pola hidup sehat, karena itu satu arah, nyarinya pasti gampang. Tapi kalau misalnya WA grup tulang dan saraf, waduh, chatnya banyak banget, nyari ke atasnya susah ya. Jadi, di posting beberapa kali lagi malah itu yang mengenai eh, lengkap. Awali dengan yang dengan Pak Lewardi, karena itu itu empat itu empat empatnya pemula. Yang dengan saya itu sudah ada tambahan ngeplang, ada tambahan lagi yang apa namanya saya sebutnya itu intung itu gerakan duduk tanpa kursi, tapi itu pun kalau misalnya pemula yang penting begitu capek langsung berdiri dan satu kali aja. Atau yang di tembok duduk ya lalu pelan-pelan itu kan juga saya ajaknya cuma satu kali aja. Cuma kalau sekarang 20 detik, nanti 30 detik, besoknya satu menit begitu capek berdiri aja. Jadi semuanya serba satu kali kalau itu gerakan ekstrim ya. Nah plank juga saya ajarkan juga satu kali aja udah. Capek udah selesai, langsung kita gerakan yang lain kan begitu ya karena setiap hari selalu ada pemula yang masuk, maka gerakan yang agak berat cuma satu kali ya. Itu ada yang paket lengkapnya juga sudah di-post di WA Group ya banyak. Dan itu biasanya secara periodik hampir tiga minggu sekali, sebulan sekali saya ulang lagi daftarnya. Tinggal dibaca aja kalau belum masuk WA Group, ya. ya silahkan silakan nanti japri saya, Bapak dapat link Zoom ini dari siapa? ya nanti minta linksumnya masuk ya grup pola hidup sehat nanti saya pos ya masuk WA yang baru nanti pasti akan di pos uh, yang rekaman lengkap ya Oke kita tinggal ya, semuanya, waktunya udah habis tapi saya ambil satu pertanyaan lagi aja ya karena memang juga ini udah udah udah udah yang terakhir sebenarnya ya. yang lain terima kasih terima kasih jelas Oke pertanyaan terakhir ya jempol kaki kiri menonjol keluar uh, punion kaki kiri seperti lebih lemah, oke kalau itu ya mungkin satu aja yang lain ini ada cuma informasi ya ini banyak juga orang masalah ya jempol kaki kiri nonjol keluar saya pernah lihat di Google sih ada alat yang dijual yang dipasang tapi mungkin dari sisi fisioterapi Mas Tommy silahkan oke kalau dari sisi fisioterapi saya cuma pernah dengar aja dari fisioterapinya waktu itu cerita intinya juga sama diurut berlawanan arah jarum jam setiap hari tapi kita mulai membiasakan berdirinya itu nah, ya berdirinya maaf ya jadi bukan gini tapi gini lurus kalau badan kita marah ke sini berdirinya kita gini jangan gini jadi jangan instead of gini gini karena dengan kalau misalnya ya setahu saya jadi gini kalau kita masih muda mungkin masih bisa tapi kalau kita sudah semakin berumur, kalau kita dapat di salah satu apa di mobile, jadi ada namanya MyFit, itu kan kita bisa dicek kaki kita. Nah, biasanya tekanannya kita ada penyakit, ada apa ya, kondisi visual, kondisi fisik kaki itu namanya flat foot, jadi kakinya ini lurus, ininya lurus. Kenapa? Karena bertumpunya itu di sini. Kenapa bisa bertumbuh di sini? Karena tumpuan utamanya di sini. Jadi ketika Anda bertumbuh di sini, Anda eh, akhirnya lama-lama jempol itu kalau anu Anda semakin melengkung gini. Jadi maaf ya, jempol kalau di sini ini lama-lama miring gini, terus jengat, ada kayak nekuknya ke dalam. Makanya kalau kita dengan latihan yang benar kakinya gini, tumpuannya tuh di sini, sini, dan sini. Nah. Ini bentuknya sandal ortopedik. Itu biasanya seperti itu. Itu uh, yang dicitang sama fisioterapi, tapi ya lebih baik kalau Anda mau pengobatan yang lebih bagus. Anda bisa tanya sama dokter Anda sih sebenarnya. Seperti itu. Oke, terima kasih, Pak Tommy. Jadi hari ini kita sudah selesai ya. Sampai jumpa di program berikutnya. Saya stop rekamannya dulu.